Oke okay guys, cara withdraw di aplikasi Shopeon ya, langsung saja masuk aplikasinya, disitu saldo saya, eh bukan saldo ya, poin 25000 ya. Terus bagaimana cara withdraw atau penukaran hadiahnya, langsung saja kita ke menu penukaran hadiahnya, klik, nah. Saya ingin menukalkan ke sini ya, ke pulsa ya. Tapi di sini juga banyak keterangannya kok. Hmm. Di situ sudah ada keterangan pulsa eksis sampai uang digital link aja ya. Nah, terserah kawan-kawan pilih yang mana. Terus saya ingin menukarkan ke apa ya. Kita dulu. Dana ya. Ke digital dana. Oke. Tutup. Terus disitu sudah ada keterangan nomor saya ya. Harus sama nomor yang di aplikasi dananya kawan-kawan supaya withdraw-nya itu lancar ya, enggak gagal. Terus masuk poin. Kamu bisa pilih di situ ya 10.000, 50.000 dan 100.000. Kalau saya pilih yang 50.000 sudah jelas poin saya enggak cukup ya kawan-kawan. Jadi saya ingin menukarkan yang seadanya aja yang 10.000 ya. Di situ sudah ada keterangan yaitu senilai 11.000 poin dipotong ya. Oke okay, langsung saja saya akan tukar kawan-kawan Oke okay, sudah berhasil ya Disitu Pertukaran Anda sudah diterima Info Pertukaran Anda telah dikirimkan ke inbox Anda Oke okay. Nah disitu poin saya tadi kan 25.000 ya. Sudah kepotong 11.000. Sisa 11 ribu 14 poin ya. Tutup. Kalau misalkan selesai seperti ini. Kita akan lihat. Nah disitu sudah ada keterangan kawan-kawan. udah dikurang 11.000 poin ya. Jelas kita akan menunggu. uangnya masuk itu sekitar... 7 hari kerja ya <coughs> nah, Oke okay lah kan kawan sekian dari saya terima kasih jika kamu ingin download aplikasinya silahkan download ya di Google Play Store ada nama aplikasinya yaitu suppeon lumayan kan buat garap garap buat isi pulsa data dan cari uang jajan lah pokoknya